Thank you banget guys untuk selalu support channel kita Hari ini kita mau cari kemenangan Di berapa nih? Pisangnya masuk nice Oke okay, kali 8 Cil, 240 ribu belum dibalikin ya Masih dicepek Masih dicepek cuy 50% juga belum balik modal sih Nice pecah dua dong pisangnya boleh I canggap 1254 jadi berapa? Ui ui dua satu dua lima sembilan. Kayak lumayan dapat dua lima sembilan guys. Selalu ada keajaiban di bonanza ya walaupun dibikin kena mental. Ya udah lah ya. Emang seperti itu. Emang seperti itu buah buahan. Spin terakhir nih pecah.